warahmatullahi Wa baru kata. kita lagi berada di mana ini, Bung? Babuh Dalam acara apa? menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah. Wah, Allah. ini kita lagi di ujung nih, Bung Jauh di sana ya. jauh nih. Padahal ya bisa ke depan kita, jadi kita Hau, malam, mau menyiarkan ya. di dari pinggir-pinggir ajalah. Pinggir-pinggir ya. Masya Allah, Alhamdulillah Bung ya, ada sekitar berapa ya, Bung si um, um, yang hadirin? Ribuan Masya uh. oh, si Allah, Tahu Barakulah Walaupun tanpa dihadirin pejabat ah, Jadi Hancur jangan ngaku pejabat, pejabat kalau kita. belum? Ke Asbabu Rahman Masya ah, ya. ya. Jadi kita mau jadi pejabat ya karena ke Asbabu Rahman Betul apa tidak, bung ibu. Iya lah Iya, jadi Ikutin terus videonya, jangan di skip Keseruan-keseruannya gimana? Acara-acara di Asbaburah ya, Iyalah. Karena akan menampilkan da'i da'i muda Para-para penghapal quran Ah ini seperti yang dengar tadi ini. nih Ini lagi da'i muda nih Bapak-Ibu dan Puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan haus Puasa bukanlah sekedar menahan lapar Puasa juga menahan... Puasa juga menahan hal nafsu. Puasa jangan yang besar menawan dalam nafsu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kamin shohim min siyami, lai shalahu min siyami, iladz jawal kotos. Yang artinya Halo, banyak orang Halo, berpuasa bang. tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Bawah rekan, saya Kalau ada salah, tetap semangat, semangat! Eh, nah, jangan iya. oh, nah, kalau jangan dilaporkan. Kalau kami ada salah, jangan dilaporkan polisi. Iyalah, perjalanan. yang penting. Podcast, iyalah! Iyalah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.